Baiklah persahabat, lari manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan gambar terbaru seputar idola kesayangan kita. Keunggulan pertama persahabat yang baru saja diabni di channel YouTube-nya Bang Bilar video special untuk kita semua vitamin bahagia luar biasa persahabat ya. Salah satunya di sini ada momen spesial ketika Rizky Bilar menceritakan Lesti Kejora yang tentunya ingin memiliki mobil yang dede inginkan diinginkan persahabat ya, sini kita lihat kata si kakak Bilar, dede waktu cerita itu ngegemesin tapi nggak di videoin, masya Allah persahabat ya, tentunya kita bangga kepada Rizky Bilar, mudah-mudahan saja abang Bilar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, amin ya robbal alamin, Unggahan tersebut telah post oleh akun instagram sendal putih aruskor Bilar, ada kalimat caption yang dituliskan Kenapa nggak di video-in ini? Bayanginnya aja udah gemes banget Masya Allah para sahabatnya, pastinya cute banget kalau di video luar biasa mudah-mudahan Leslie dan Pilat selalu diberikan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans, salah satunya dari akun hinata. itu underscore waifu. saya mengatakan... Kita aja dengernya aja udah kebayang gimana gumusnya Tuh persahabat ya pasti gemes banget Luar biasa memang idola kita selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans Dan berikutnya kita lihat juga persahabat yang masih di akun instagram yang sama yang mana mengunggah memposting sebuah momen yang paling spesial ketika di rumah Lesti Kejora ini ketika syukuran para ya ulang tahun dedek Lesti kita lihat ekspresi dari Abang Bilar para ya tentunya Abang Bilar lagi lain sama Lesti Masya Allah, baper banget nih melihat kecutan mereka tentunya kita harus doakan Lesti dan Bilar mudah-mudahan bahagia terus Mudah-mudahan jodoh til amin Yerobal alamin dalam postingan tersebut juga Banyak tanggapan hingga komentar Dari para fans Yakni dari akun instagram Tati Hartati 925 mengatakan Bener-bener ya nih dua bocah bikin Emak-emak jadi pengen muda lagi Masya Allah ya Melihat keromantisan Kekiutan dari Lesti dan Bilar Mampu membuat kita semua Baper persahabat yang melihatnya mudah-mudahan Kelancaran selalu diberikan kepada pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga kita lihat persahabat Ada sebuah momen spesial tadi sore Yang mana ini adalah syuting Cinta Abadi Leslar Ada A.A. dan Ayah Kejora juga persahabat Ya Masya Allah, luar biasa Tentunya kita doakan terus untuk rangkaian pernikahan, Lesti dan Bilar dilancarkan. Amin, Ya roboh Alamin. Dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial, para sahabat ya, ketika tentunya tadi sore nih luar biasa. Lesti langsung digandeng, para sahabat ya, oleh Rizky Bilar perhatikan tangan Abang Bilar yang begitu tentunya sayang sekali kepada Lesti, para sahabat ya. Mudah-mudahan saja tentunya. Abang Bilar dan Lesti selalu diberikan kesehatan, amin. Eropa ya lain, postingan tersebutlah di-repost oleh akun Leslar underscore. ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut: "Oh, jadi Bilar kawe Bang gladiator, masya Allah." Tentu, postingan tersebut juga dikomentari banyak oleh para fans persahabatnya, yakni dari akun Instagram. Ratih Lasandra mengatakan insya Allah, kayaknya bakal seru deh. Ada Bilar, KW, Amin, doakan terus para sahabat ya. Mudah-mudahan saja acaranya selar berjalan dengan lancar dan mulus. Amin, robbal Alamin. Dan selanjutnya, kita lihat juga persahabat yang mana ada Rafi Ahmad juga, Masya Allah. Tentunya ada babang Rafini nih yang ikut serta di acara cinta Abadi Leslar Kita patut bangga dan bahagia bahwa banyak sekali. Orang-orang hebat dan orang-orang baik mensupport dan mendukung hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga persahabat. Ya, momen yang tentunya tak akan pernah kita lupakan. Momen suap-suapan, -swap nih, Masya Allah, luar biasa membuat kita baper. Persahabat ya, perhatikan, Lesti Kejora lagi suapin sang calon suami tercintanya. Wow, tentunya kita perhatikan juga matanya Abang Pilar yang tertuju kepada didealasi kejaoran oh, tentunya cute dan menggemaskan mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan dan keberkahan amin dan berikutnya persahabat ini ada info penting dari ANTV, perhatikan persahabat ya di unggahan spesial ini Cinta Abadi Leslar pemberitahuan kepada seluruh ANTV lovers dan Leslar lovers buat kalian yang hari minggunya bingung mau ngapain mending ambil remote tv kalian kita Nobar Leslar seharian Jangan sampai ketinggalan Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Di ANTV Eksklusif tersabat ya hanya di ANTV Jangan sampai ketinggalan Tentunya siap-siapkan cemilan kalian Seharian full kita akan menyaksikan Nonton bareng Cinta abadi Leslar persahabat ya Doakan dan kita dukung terus Acara Lesti dan Rizky Bilar Dan ke kabar berikutnya Ini adalah momen yang paling luar biasa Perhatikan di sini ada tangan yang saling genggam, tangan Lesti dan Rizky Pilar. Masya Allah luar biasa. Tentunya Bongimin aja terharu bahagia melihatnya persahabat ya. Doakan terus jangan sampai. Tentunya kita lengah persahabat ya. Kita tetap kompak, tetap solid mendukung Lesti dan Rizky Pilar karena kita tentunya fans sejati Leslar. Tetap stay tune di channel ini para sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.